Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Dobi Akustik Musik Akustik ya. Dan hari ini uh, saya akan berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang cara belajar gitar akustik terutama di kunci melodi ya. Oke, okay. tanpa panjang lebar. Kita tengok videonya bareng-bareng. Ini A. Jari telunjuk senar 1 di kolom 12, tepatnya di titik 2 ini. Tepatnya di titik 2 ini. Nah. nah, jari tengah di senar 2, di kolom ke13 kemudian jari manis itu di senar tiga di kolom ke 14 ya ini kolom empat belas di kolom tiga belas kolom dua belas ini a nah kemudian tadi d minor d minornya di mana d minornya kita maju satu langkah ini d minornya diperhatikan, ini D minornya ini tadi A dari ya. telunjuknya tepat di senar satu di kolom titik dua ini ini ini tadi D minor ya. uh maju satu langkah ya. Kemudian E. E mayor ya, E mayor, sorry. E, mayor. e mayor. ya di sini. Cara megangnya kalau semua tangan. Nah. Simpelnya gimana? Dari telunjuk dari telunjuk ya. Kita kasih dia berdiri seperti ini. Nah, tekan aja. Dari telunjuk ini menekan senar Satu dan dua ya. Di kolom dua belas Yang dipetik cuman dari senar 4, 3, 2, 1 okay, Kita ulang Ini A Kemudian D minor Kemudian kembali ke E mayor Oke, cukup untuk hari ini. Mungkin terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa, jika suka dengan video ini, like ya dan subscribe. Oke, terima kasih.